Siapa? Tuh, nah, Tuh, Tuh. Nanti kakak Kakak mana? Eh hey. Mangganya papa kan tangannya samaan Papa itu, Papa Papa, Papa, Papa. Apa sih itu dulu, Itu, itu, dulu Apa itu? Yo yo na nya nya di ngane kak? itu apa tuh? tadi. dulu Papa cium yang lama tuh. Nama. kangen tuh. <laughs> Papa mau ke dulu ya. Okay. jangan main tapi sini, harus ya, ya, ya. kita di sini,